Baik selamat malam eh, di sini saya akan memberikan eh, rekomendasi aplikasi atau tools yang biasa dipakai para youtubers untuk membuat tutorial yaitu eh, screen recording. Memang ada banyak sekali aplikasi atau tools yang dipakai para youtubers untuk merekod screen capture atau screen recording. Uh, untuk membuat tutorial untuk mereka namun dari uh, analisa saya kita sudah coba cek beberapa dan analisa beberapa aplikasi seperti bandycam, ada camtasia kemudian yang free itu ada obs, kemudian ada filmora itu ada juga uh, banyak lagi aplikasi yang sifatnya ada yang berbayar dan ada pun yang gratis nah disini saya akan kasih rekomendasi yang simple sebenarnya aplikasinya yaitu movavi screen recording 11 untuk versinya dia uh, banyak sekali ada recorder 9, 11 kemudian ada yang baru mungkin ya jadi ini selalu update dia untuk movavi screen recording ini recorder ini uh, untuk link downloadnya bisa di download di description uh, video ini jadi langsung ada page-nya juga dan ini saya berikan gratis jadi tidak berbayar sebenarnya aplikasi ini berbayar ya kemudian yang kedua nanti kita di video selanjutnya mungkin kita akan jelasin mengenai video editor uh, video editor uh, produknya mova movavi juga dan ini juga simple sekali dan juga uh, bagi saya ini recommended untuk uh, youtubers pemula namun di sini saya akan jelasin dulu untuk membawa screen recording ya Baik langsung saja kita cek fiturnya Kita langsung buka aja Oke tampilannya seperti ini Nah untuk tampilannya simple sekali Dia hanya kecil seperti ini kalau dulu dia di versi 9 record, Movavi Screen Recording 9 dia tampilannya di tengah itu ada beberapa option jadi mau record apa gitu video atau screen capture itu bentuknya gede nah sekarang dia di recording 11 nah sekarang lebih simple hanya kecil seperti ini dan kita bisa minimize seperti ini ini ke kanan dan buka ke kiri dan optionnya pun tidak terlalu banyak ya sehingga tidak membingungkan gitu Gambar kamera di sini, ini screen shoot atau uh, screen capture ya. Kalau ini baru dia screen recording. Artinya kalau dia klik salah satu ini, dia langsung record gitu. Cuma ada waktunya ya, ada countdownnya, satu, gitu, dua, tiga gitu nanti dia nge -record. Kalau ini langsung screen capture dia ngambil gitu. Untuk yang plus ini nggak terlalu banyak kita gunakan karena ini uh, suggestion aja untuk uh, developernya. Oke, okay, sebelum kita masuk ke dua option ini, kita masuk setting dulu ya. Mungkin ini penting ke preference-nya. Jadi settingan di sini sebenarnya sudah settingan general atau default ya. Jadi nggak perlu kita otak-atik sebenarnya kalau cuma kita mau screenshot atau recording. Jadi yang perlu kita uh, coba lihat mungkin di general ini ada ah, salah satu yang di sini ada satu yang kalau kita memakai ya capture split stream ini ini fitur terbaru dari Movavi Screen Recording 11 jadi dia bisa capture terpisah dengan streamnya atau dia bisa juga langsung bisa stream jadi pada saat recording dia langsung live stream gitu nah nantinya di sini dia kita recording streamnya melalui ini dan langsung di live stream di youtube cuma kita sementara ini kita nggak mau pakai dulu kita capture screen aja kemudian yang tab kedua yaitu file kita untuk uh, menyimpan dimana kita mau simpan video hasil capture kita nah, kita browse di sini kalau mau simpan di mana aja terserah kita ini untuk screenshotnya kita bisa pilih jpg bnp atau png terserah kita kita mau pakai png boleh mau pakai JPG boleh kemudian yang ketiga ketiga keyboard shortcut sini bisa kita ganti sih sebenarnya kita mau pakai f12 gitu jadi ini tombol yang digunakan untuk uh, start dan stop capture nya tapi rata-rata pakai f10 sih sebenarnya ini bisa juga diganti-ganti kalau mau f6 atau f7 f8 bisa Kemudian video ini ada frame ratenya kalau mau lebih gede kita pakai 60 atau kalau mau standar ya 30 Di audio quality -nya kita pakai uh, stereo 16 bit ini udah standar Sini ada suspension convention ini uh, Dia sepertinya saya belum cek ini uh, fitur selanjutnya karena ini baru ya anda edemals conversion ini kayaknya mengkonversi dari uh, MKV ke MP4 atau apa ini kita belum cek nanti kita bisa cek sendiri atau ini ada learn more saya cek di websitenya. Kemudian ada webcam uh, kebetulan ini saya pakai PC jadi tidak ada webcamnya. Jadi kalau ada kita menggunakan laptop yang sudah ada webcamnya mungkin ini langsung akan muncul kameranya di sini. Atau sebenarnya movie screen ini juga support kalau kita punya GoPro. Kita konekin GoPro nya melalui USB, kita konekin dia sebagai S webcam, dia akan muncul juga di sini. Kemudian efek, uh, efek ini bisa kita lihat uh, highlight kursor, jadi kursornya itu enggak terlihat seperti, nggak hanya terlihat uh, kursor gambar panah kayak gini ya, tapi dia akan bulat seperti ini dan ada transparansinya dikit gitu. Jadi dia akan bergerak-gerak warna kuning gitu. Nah di sini ada highlight klik. Kalau kita mau highlightnya pada saat klik, dia warnanya apa gitu. Jadi ada semacam ada icon gitu. Ini kita, kita coba aja langsung ya. schedule ini jarang kita gunakan. Di sini ada oke. Okay, kalau save-nya ini bisa langsung. Stream-nya bisa lewat YouTube. Kalau kita mau simpan di online melalui Google Drive bisa kita lewat sini. Oke, okay, sekitar basic settingnya seperti itu aja, nggak nggak muluk-muluk, jadi fiturnya nggak terlalu banyak. Jadi ini fitur yang simple sebenarnya untuk kita uh, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi nggak, nggak ada apa fitur-fitur yang terlalu membingungkan itu. Oke, langsung saja kita coba aja fiturnya. Kita close dulu, kita coba dari screen caption. Jadi dia coba kita klik. Oke, okay, nah di sini untuk screen capture nya atau screenshotnya bisa kita screenshot di bagian mana aja kita mau dia minta kecil bisa kemudian kita mau lebarin bisa kita mau fullin lagi bisa oke okay, uh, kayak gini bisa oke okay, dia tinggal kita pencet uh, ini color ya kita save aja sebenarnya save screenshot kalau sudah selesai ini kita kalau mau pakai row bisa ada panah juga bisa ada lingkaran di eh, warna color juga bisa ini apa ya ini Oke okay. ya dia apa oke okay. oke okay, oke okay. transparansi kayak ya dia kalau kita mau apa Oh ini full merah ya oke okay ini oke okay. ah ini cuma apa sekedar tambahan aja sebenarnya fitur screenshotnya kita langsung aja save di sini oke okay, dia langsung otomatis nyimpen oke okay. kemudian kita lanjut ke yang paling utamanya screen recording ya jadi kita klik saja nah ini kita di uh, kita set up di bagian mana yang kita akan mau screen kalau misalkan kita mau screen ambil full atau kita mau ambil setengah aja di atas ini ada merah kita bisa serah kita sih ukurannya berapa di sini ada beberapa fitur jadi di sini ini ada Uh, ini sistem audio jadi audio kalau dari laptop itu bisa langsung dihidupin kalau kita enggak mau pakai mikrofon ini bisa pakai sistem audio atau kalau kita mau pakai mikrofon pakai yang ini atau kita kalau mau pakai webcam ini juga bisa tinggal di -klik aja nanti warnanya hijau kebetulan untuk recording audio yang saya ini pakai handphone kita mau coba uh, pisah karena nanti saya akan bikin uh, audio apa video editor dengan audio terpisah nanti di video selanjutnya jadi untuk webcam nanti kalau ada webcamnya itu bisa uh, muncul bisa ditampilin sebelah kanan bawah atau kanan di atas atau di kiri itu terserah kita untuk recording nya kita cuma klik ini aja jadi ada countdown nya nah, kalau dia udah diam begini dia akan uh, otomatis E, nge-record dan di sini di bawah ada icon sebenarnya ini kalau aplikasi lain banyak yang ininya icon dari aplikasi recordingnya juga agak capture oleh recordingnya tapi kalau di bawah ini dia aman gitu dia pure murni morning record screen dia tidak akan nge-record bagian aplikasi yang bawaannya dia dari mbuave ini dia aman gitu dan sini kalau kita klik tombol stop pun di recordernya itu tidak akan muncul icon-icon ini atau kita mau pakai f10 tadi untuk start dan stopnya oke okay, kita coba langsung saja uh, kita buka ini mungkin ya ini contoh apa kita lagi buka-buka gitu ya biar kelihatan ada pergerakan ini contoh saja oke okay, seperti ini aja oke okay, coba kita stop Stopnya biasa pakai uh, F10 atau bisa pakai ini kita pakai ini aja kalau F10 udah biasa mungkin ya okay, stop ini nanti munculnya akan seperti ini kebetulan nih saya udah banyak apa nge-record nah coba yang ini tadi ya nah, kita lihat hasilnya jadi ada ada warna kuning kalau kita mau pakai highlight yang tadi, kemudian kalau kita mau klik-klik, nah di sini di bawah sini tadi ada ada icon sebenarnya, cuma dia nggak kelihatan itu dah, uh, fitur dari move up screen ini tidak akan mengcapture uh, fitur aplikasinya sendiri, jadi ini dia nggak kelihatan gitu mungkin kalau aplikasi yang lain dia akan kelihatan gitu kalau kita sedang ngerekam layar gitu ya kalau ini enggak dia gitu. Nah kita coba lanjut dia kalau kita ngelihat tadi kalau kita ngeklik di bagian ini ada warnanya itu seperti ada hmm, apa ya ada lingkaran putih-putih keluar itu ya ada ikonnya kalau kita lagi klik ya itu adalah fitur klik tadi di di menu apa option ini di preference move nya kita bisa set di situ. Oke, okay, kita lanjut ke save S ya. Kita stop aja dulu. Kita save S. Di sini save S-nya di sini ada file name kita bisa ubah namanya di sini. Ini SNP4. Tapi ini bisa kita ubah di formatnya. Ini ada AVI, GIF, MOV, ada MKV sini kita mau pakai avi atau mau pakai mp4 terserah kita atau dia mau save as gif sebenarnya bisa gitu cuma frame nya banyak ya karena dia video dijadiin gif gitu tapi nggak masalah kalau kita mau nyimpen dia cuma gif nya ini cuma 5, 544 kali 306 kalau mp4 nya dia di save as sebagai h.264 ini full hd ya kalau di ini avi nya juga full hd mov nya mkv -nya juga full hd dan kualitasnya bisa kita ubah, kita mau smaller size atau kecil di sini akan kelihatan di bawah. Yeah. kalau kita full tadi rekaman kita selama berapa berapa menit tadi ya. Ini sejumlah 38 MB dengan resolusi 1280 720. Kalau kita mau lebih besar lagi, kita bisa buka di sini. Nah, ini bisa. Ya. Framing-nya kita mau ubah bisa, kita mau crop juga bisa dia. Ya. FPS-nya ini ada sampai ada support 240 ini gede banget ini. Ini channel juga ada Sample rate. Wah, ini fitur-fiturnya sebenarnya simpel ya. Paling kita cuma mau pakai resolution aja. Resolution misalnya resolusi ini ya ini full HD ya. Uh, ini udah Blu-ray ini sebenarnya. 1080. Kalau 720 nih dia full HD oke kita coba full HD dengan jumlah 38 mega. tinggal save aja dia tidak lama oke cepat segera guys oke nanti kita cek hasilnya lagi. Oke, okay, show in folder. Hmm, yang ini close aja. Kita show in folder dia masuk di ini ya. Saya lupa ganti namanya tadi. Kita coba full screen. Nah, itu yang kita record tadi nah ini yang saya tunjukin kalau ada icon icon dari aplikasinya juga di recordnya dia kelihatan itu dah hebatnya si aplikasi ini jadi tidak akan mengganggu uh, tutorial kalian oke okay. oke okay. itu saja uh, fitur dari movavi screen untuk video selanjutnya saya akan uh, berikan cara uh, editing video yang simple juga dan sangat recommended menurut saya untuk youtubers pemula dengan menggunakan movavi video editor plus ini nah ini juga simple nanti uh, ada beberapa fitur standar mungkin ya mungkin untuk para youtubers nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya untuk movavi screen recording sebelah sini untuk kalian yang mau download bisa langsung saja Dicari di bagian description, saya sisipkan di situ. Oke, okay, thank you. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat malam.